Dapatkan kekasih yang paling baik, tu keibuan sangat penyayang, bangetnya yang suka sekali bercandaria, di kala bergembira di waktu bersedih, terlihat seperti ratunya sang bidadari, kali dia menanti sampai detik waktu datangnya aku lagi, oh.